Hai hai hai, ayah atau ibu berdiri di luar pagar saat anak masuk hari pertama sekolah, jadi pemandangan yang mungkin biasa meski penuh haru. Karena di momen tersebut, para orang tua bisa lega menyaksikan buah hatinya mulai bersekolah. Tetapi apa yang terjadi di salah satu sekolah di Malaysia ini sangat tidak biasa, sebab anak-anak yang masuk hari pertama sekolah bukan ditengok orang tuanya, melainkan seekor harimau malaya. Peristiwa ini berlangsung di sekolah yang berlokasi di Gua Musang, Kelantan. Harimau itu terlihat santai tiduran di luar pagar, sembari melihat ke arah anak-anak yang baru masuk sekolah. Akun Facebook Malaysia Animal Association mengunggah foto saat harimau sedang memantau sekolah. Harimau itu berbaring tepat di samping pagar yang hanya terbuat dari kawat baja. Kondisi pagar sebenarnya sangat rawan. Jika didorong dengan kuat, pagar itu bisa langsung ambruk. Beruntung, harimau itu tidak berusaha menjebau pagar. Dia hanya berbaring sembari mengawasi sekolah. Dari keterangan yang tercantum pada akun tersebut, harimau itu diduga masuk permukiman karena habitatnya sudah rusak. Hutan di kawasan Kelantan sebagian besar sudah hancur akibat pembalakan liar. Hewan liar tidak akan keluar habitat sampai masuk kawasan berbau manusia, kecuali terancam, teritorialnya mengecil dan hilang sumber makanan. Tulis akun tersebut. Kondisi ini membuktikan Malaysia mengalami kerusakan lahan yang serius, sehingga hewan-hewan liar terpaksa keluar sarang. Perlu dilakukan suatu tindakan yang drastis untuk menyelamatkan hutan dan hewan liar, tulis asosiasi tersebut. Eits, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kejadian serupa juga dialami oleh penduduk di Karachi, Pakistan yang dibikin panik setelah mengetahui adanya lima singa yang berkeliaran di jalan raya. Kejadian ini viral setelah diunggah di Twitter oleh akun Adhuda yang menyebut ada lima singa yang masuk ke permukiman warga. Insiden ini terjadi pada Selasa di daerah Gulshan e Hadid di mana para singa melarikan diri dari sebuah rumah pertanian. Awalnya, lima kucing besar ini meninggalkan kandangnya yang berada di kawasan perumahan Gulsam Emwaza. Setelahnya, mereka menyerang anjing-anjing yang menjaga daerah tersebut. Kelima singa ini kemudian berkeliaran di jalanan kota sebelum memasuki sebuah gedung yang membuat para penghuninya kalang kabut. Warga sekitar lantas menghubungi polisi setempat dan otoritas satwa liar. Upaya penyelamatan pun dilakukan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian singa-singa memasuki perkampungan warga ini. Konservator Margasatwa bagian Provinsi Javid Ahmed Mehar mengatakan pihaknya segera melakukan penangkapan setelah mendapatkan laporan. Kami mengirim para ahli kami ke daerah itu segera setelah menerima laporan singa yang melarikan diri, ujar Mehar. Mehar menyebut keberadaan singa di rumah pertanian itu ilegal, pasalnya tidak ada undang-undang di Pakistan yang mengizinkan orang memelihara hewan liar di kediaman mereka. Majelis Sin telah mengesahkan undang-undang untuk mengatur keberadaan hewan liar di tempat-tempat pribadi, namun belum diberlakukan. Menurut laporan, para ahli satwa liar menangkap lima singa itu di hari yang sama setelah menjalani upaya pendekatan selama berjam-jam. Pihak konservasi satwa liar bagian provinsi telah memanggil pemilik singa pada rabu untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian, Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.